Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang terkasih, salam sejahtera dan salom untuk kita semua. Sejumlah peristiwa penting untuk kita, antara lain satu Juni adalah hari lahir Pancasila, kemudian 6 Juni itu hari lahirnya Presiden dan Proklamator NKRI, Presiden Soekarno, dan 21 Juni hari ini, ada dua hal penting juga. Presiden Soekarno wafat dan Presiden sekarang, Insinyur Jokowi, itu merayakan ulang tahun yang ke-59. Kemudian untuk kami di Kuskupan, nanti pada 28 Juni itu kami memperingati tiga tahun taktas suci, mengumumkan pengangkatan. Bapak Uskup Adrian Sunarko menjadi Uskup Pangkal Pinang. Berhubungan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni itu, Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan, Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung, juga Komisi eh, Kerawam, Kevikepan Kepulauan eh, Bangka Belitung, menggandeng rekan-rekan dari FKUB Provinsi untuk talk show dengan tema Menjaga NRNKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama-agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Maksud kita, talk show ini ialah dengan refleksi bersama tentang NKRI sebagai rumah kita bersama, dengan kata kunci adalah kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Dan berturut-turut kita akan melihat dan merefleksikan apa saja ungkapan tentang kebersamaan atau kesatuan dan persatuan itu dalam kehidupan masyarakat kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan untuk ini kita menghadirkan narasumber-narasumber kita dari FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan mengikuti mendengarkan pandangan dan ajaran dari agama-agama mengenai kebersamaan atau kesatuan dan persatuan itu. Dan ini juga kita menghadirkan rekan-rekan ini. Sebagai tokoh agama, juga Bapak Uskup nanti akan mewakili agama Katolik. Dan dari dua eh, tahap pertama ini, kita lalu akan menutup dengan closing statement, yaitu pesan-pesan kepada masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung tentang bagaimana cara kita menjaga dan merawat NKRI sebagai rumah kita bersama. Selanjutnya, Romo Hans akan memperkenalkan narasumber kita. Silakan, Romo Hans. Terima kasih, Romo Marcel. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, di hadapan kita telah hadir para pengurus FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di samping kanan saya Bapak Hengki dari Majelis Agama Buddha, lalu di sampingnya lagi Bapak Pendeta Gultom, beliau mewakili Gereja Kristen. Beliau sehari-hari adalah pendeta di gereja HKBP dan di sebelahnya lagi Bapak Anwar Effendi di FKUB juga mewakili teman-teman dari kelompok muslim yang berjubah di tengah-tengah kita hari ini adalah Bapak Uskup Pangkal Pinang Monsinyur Adrianus Sunarko. di samping Bapak Uskup itu ada Pak Muji dari Majelis Agama Konghucu. Okay. Dan eh, Pak Tengah Ardiasa dari eh, Parisada Hindu Dharma Provinsi Bangka Belitung. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host kita siang hari ini Romo Marsal. Baik para narasumber yang terkasih, sebagai titik berangkat untuk talk show ini kita akan masuk ke kearifan lokal. Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, semangat kekeluargaan itu begitu kental. Hal itu terungkap dari sejumlah ungkapan-ungkapan eh, budaya seperti serumpun sebalai, kemudian sepintu sedulang, selawang segantang, sejiran setason, yang juga muncul menjadi moto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga ada satu menjadi moto Kabupaten Bangka Barat. Kami akan meminta bagaimana ungkapan-ungkapan ini maknanya untuk semangat kekeluargaan dan persatuan dan kesatuan itu dari teman kita, Pak Anwar Effendi. Silakan. Ya terima kasih Pak Marcel, e, pada kesempatan ini kami mewakili dari unsur agama Islam dalam rangka kita berbincang-bincang yang berkaitan dengan sebagaimana yang telah diarahkan tadi menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama kita yang terkristalisasi dalam Pancasila. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa bulan Juni ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa satu Juni itu sampai sekarang dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila, kemudian 22 Juni itu keluarnya Piagam Jakarta. Yeah. Nah, kelihatannya yang mempersatukan kita, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama itu adalah Pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, saya lebih awal sebelum menuju ke Arifan lokal, kita sedikitlah baru bincang tentang Pancasila itu. Ketika kita berbicara Pancasila, tentunya juga kita tidak lepas dari NKRI. Karena Pancasila itu adalah dasarnya dalam rangka kita mendirikan NKRI ini. falsafahnya dalam rangka kita mendirikan NKRI ini. Oleh sebab itu, di kalangan umat Islam, tidak mempermasalahkan lagi pancahila ini. Dan setelah kita terus lebih dalam, maka semua unsur pun di negara kita ini tidak mempersoalkan lagi ini. Ya. Jadi, dan ini dapat kita buktikan. Dapat kita buktikan misalnya, karena ini adalah sudah disepakati, sudah ditetapkan, merupakan konsensus nasional oleh the father kita, ya, ini sebagai bentuk negara kita NKRI dan dasar negaranya adalah Pancasila. Kalau kita perhatikan, memang sejak perjalanan negara kita ini sudah berkali-kali Pancasila itu mendapat tantangan, tapi dia tetap teruji, eksis sampai sekarang ini. Ya, ya tidak. Jadi artinya inilah yang menyatukan kita dalam bernegara berbangsa dan bermasyarakat. Oleh sebab itu saya katakan tadi umat beragama di negara kita ini bukannya menantang siapapun yang mengotak-atik pancasila itu mereka akan tampil dengan sendirinya karena sudah konsensusnya soal ini sudah tidak masalah lagi. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa memang juga kita alhamdulillah sampai sekarang ini masih berkelanjutan terus ya. Memasyarakatkan, mengedukasi, mensosialisasi, mensosialisasi yang berkaitan dengan empat pilar pembangunan itu ya. Apa? Itu Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara ya. Atau ideologi negara ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ya. Kemudian Benika Tunggal Ika sebagai asas kebangsaan kita. Jadi walaupun kita berbagai etnis di negara kita ini ya tetap Indonesia. Nah, kemudian yang yang keempat itu NKRI itu adalah bentuk negara kita jangan coba-coba memperubah bentuk NKRI itu menjadi negara apa gitu. Jadi kita uh, itu nampaknya sudah sepakatan nasional kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita di bangka belitung ini, bangka belitung ini kalau kita lihat ya tagline tagline ataupun semacam semoyan semoyan masing-masing di daerah. Di Bangka Belitung itu sendiri, misalnya kalau katakanlah kita misalnya berbicara tentang Pulau Bangka itu sendiri, Pulau Bangka itu sendiri, kalau Bangka Tengah itu terkenal dengan Selawang Segantang, gitu. itu, itu Semoyan itu. Kemudian kalau di Bangka itu Sepintu Sedulang, itu. Kemudian di Bangka Barat itu Junjung Bosao. Gitu. Kemudian di Bangka di Bangka Selatan itu kita kenal dengan Sejiran Stasiun. Dan bubble itu sendiri bangkap Belitung sendiri kita kenal dengan serumpun sebalai nah, induk dari semuanya itu kalau Pangkal Pinang itulah slogannya semuanya adalah pangkal kota pangkal kemenangan itu maka Pinang itu ya jadi oleh sebab itu semuanya me -me -me -me -me -me menghadirkan nilai-nilai relevan -nilai, nilai lokalnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan yang ditonjolkan di semuanya semuanya masing-masing pemerintah, masing-masing daerah otonomi uh, itu ya, baik itu dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pekanbaru sendiri demikian juga yang di Belitung seperti itu ya. Jadi kami kira, ya kami kira, mari kita tetap menjaga. Kebersamaan, keberagaman, dalam rangka kita beragama, berbangsa dan bernegara ini yang tetap berpatokan pada Pancasila adalah dasar negara kita dan NKRI itu adalah negara kita, negara kesatuan kita. Jangan diotak-atik lagi seperti itu. Ya, inilah yang, perlu, uh, kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan kami akhiri dengan uh, ucapan Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dan saya akhiri. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan nanti kita diskusi di di luar forum ini. Kemudian saya akhiri sebagai seorang Muslim menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Anwar. Jadi eh, dari kesepakatan nasional kita sudah Komit Pancasila dan kemudian didukung oleh uh, budaya lokal dengan ungkapan-ungkapan yang ada yang ternyata menjadi moto dari kabupaten-kabupaten dan provinsi kita di Kepulauan Bangka Belitung. Semuanya ingin uh, menjaga kehidupan bersama dalam semangat kekeluargaan. Selain dari ungkapan yang ada dari Katakanlah budaya Melayu Ada juga teman-teman eh, dari keturunan Tionghoa Ada Pak Mukji dan ada Pak Hengki Kami akan minta dari Pak Hengki Ada satu ungkapan dari eh, warga keturunan Tionghoa itu juga tentang semangat kekeluargaan tongin, wangin, jitjong, kira-kira maknanya gimana Pak Engki? Ya terima kasih kepada romawasan, para, uh, para penasehat dimanapun anda berada, ada bapak ibu saudara semuanya yang berbahagia pada kesempatan ini saya mewakili uh, unsur dari umat Buddha untuk bersama-sama dalam acara talkshow pada kesempatan siang hari ini. Baik, itu ramah, kalau bahwa dikatakan bahwa kita adalah tangin tangin cik itu memang daripada kata yang diucapkan mungkin yang pertama kali adalah dari gubernur kita yang pertama, yaitu Bapak Hudani Rani, ya, yang bisa, berkatakan dikatakan sebuah pelapor dari kata tangin tangin cik jadi kalau dikatakan tongin panyejong ini, kalau diuraikan adalah tongin itu adalah untuk keturunan Tionghoa dan panyejong adalah untuk orang Melayu. Nah, tetapi di sini tongin panyejong ini yang diuraikan bahwasannya kita tidak membedakan itu suku apapun, tapi mari kita sama-sama untuk membangun, berjuang serta melestarikan daripada daerah-daerah kita terusnya di Bangka Belitung ini supaya sama-sama maju dan juga sama-sama kita menjaga keutuhan yang ada di bumi serumpun sebelah ini sehingga keharmonisan, kebersamaan kita tidak membedakan adalah suku atau ras atau agama apapun jadi ini sama-sama kita membangun Bangka Belitung ini untuk maju. Mungkin itu yang secara singkatnya saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Jadi kita melihat lingkarannya semakin meluas dari inter satu budaya, internal satu budaya, dan keturunan. Sekarang dari keturunan Tionghoa dengan ungkapan tadi itu berarti semangat kekeluargaan itu merangkul antar etnis untuk bisa bekerja sama satu sama lain, hidup dalam kesatuan dan persatuan. Kita sekarang menuju ke Pak Mukji dengan ungkapan eh, Mandarin. Mungkin saya salah ucap, nanti tolong diperbaiki. Womense ijaran. Kira-kira begitu. Nanti tolong diperbaiki kalau salah ucap, maknanya untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan dulu we ta tungtien. Thank apa kira-kira jawabannya? Then you Terima kasih <laughs> Saya sebagai dari it, ya. bahwa Apa tadi roman? Woman se ya, ya, woman se Woman itu kita se itu adalah ijaran satu keluarga. Maka kami dari umat Konghucu dari keagamaan kami 2571 sebelum Masehi itu sudah ada kata-kata yang women seijaran. Maka kita ini semuanya adalah saudara empat penjuru lautan kita adalah saudara jadi dengan itu tak usah diragukan lagi bahwa kita semua baik pun suku Jawa Madura Tionghoa dan sebagainya di seluruh muka bumi ini umat Konghucu itu adalah saudara jadi tak perlu kita panjang lebar lagi bahwa semua kita adalah saudara bersatu untuk menjagakan Pancasila sebagai NKRI Indonesia, sekian. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Mukji. Eh, kebetulan waktu datang ke sini, Pak Mukji itu baru datang dari acara ulang tahun. Makin ya, baik kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk eh, makin hmm. jadi. Kita melihat bahwa baik dari lingkup lokal, budaya lokal konsensus nasional bahkan eh, internasional, katakanlah dari empat penjuru lautan itu semangat kekeluargaan semangat kebersamaan itu menjadi nilai penting yang kita perjuangkan bersama ini menjadi eh, poin utama untuk termin ini nanti Romohan silakan lanjut ke Baik, bagian kedua setelah kita Mendengar ungkapan-ungkapan lokal, kebijakan-kebijakan yang sudah dihidupi ribuan tahun, kita juga akan mendengar bagaimana pandangan agama-agama tentang eh, persatuan dan kesatuan ini. di secara berturut-turut para tokoh yang ada di hadapan kita ini akan menyampaikan kepada kita pandangan agama tentang ini. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Uskup untuk menyampaikan pandangan e, Gereja Katolik tentang persatuan dan kesatuan. Kami persilahkan Bapak Uskup. Baik, terima kasih. E, bagaimana pandangan kita ya, khususnya Gereja Katolik berkaitan dengan persatuan dan kesatuan terutama saya kira di sini dimaksudkan dalam kaitan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat plural ya budaya banyak suku banyak dan agama yang banyak itu dalam kaitan dengan itu kami atau Gereja Katolik saya sendiri secara pribadi juga sangat bersyukur bahwa kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang bisa menjadi landasan kita untuk membangun persatuan dan kesatuan itu dan juga untuk mencapai kebaikan bersama. Eh, lahirnya Pancasila itu merupakan sebuah proses sejarah yang sangat menarik. Jadi dari segi prosesnya itu kalau kita membaca ya, tadi kita peringati ya 1 Juni katakanlah sebagai tanggal lahirnya Pancasila itu mengenangkan khususnya bagaimana Presiden Soekarno, waktu itu belum Presiden tentu saja, menyampaikan pidatonya e, untuk pertama kalinya saya kira. Beliau kemudian menyampaikan gagasan-gagasan yang kemudian disebut sebagai Pancasila dan kemudian sidang-sidang proses-proses yang berlangsung panjang ya sehingga akhirnya kita memiliki rumusan yang sekarang berlaku itu yang disepakati pada sidang PPKI 18 Agustus eh, 1945 itu sangat menarik dari segi proses kalau kita membaca dokumen di sekitar perumusan itu ada perdebatan-pedebatan yang dilakukan, ada perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi akhirnya eh, karena kebesaran hati pihak-pihak yang ada di sana eh, memikirkan bukan hanya kepentingan kelompoknya sendiri, tetapi juga memikirkan bangsa Indonesia secara keseluruhan, ah, disepakati rumusan Pancasila seperti yang sampai sekarang kita miliki yang kita perlu sungguh-sungguh menjaganya, karena sungguh dari segi proses saja sudah menunjukkan kebesaran hati dari berbagai macam pihak untuk supaya dapat memberi tempat bagi orang-orang atau warga dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dari segi isi, juga menarik dan sungguh-sungguh penting untuk upaya-upaya kita membangun persatuan dan kesatuan tersebut. Misalnya berkaitan sila ketuhanan yang mahasiswa. Kalau kita membaca perdebatan di sekitar sila itu, diskusi-diskusi yang terjadi, sampai ada rumusan seperti itu, kelihatanlah. Bahwa rumusan sila ketuhanan yang Esa ini, memuat ajaran atau unsur di mana, Masing-masing agama yang berbeda-beda diberi ruang kesempatan untuk menghayati hidup beragamanya di Indonesia ini. Di sana juga tertuang dengan bagus perihal hubungan antara negara dan agama, yang beraneka ragam. Itu negara dilihat tidak dalam pertentangan dengan agama, tapi juga tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Negara memberi ruang kepada agama-agama mendukung perkembangannya. Jadi dari segi isi sila ketuhanan itu juga penting sekali untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Tentu saja sila persatuan sendiri Indonesia dan kemudian dan juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang menarik juga sila keempat berkaitan dengan demokrasi atau kerakyatan. Sebuah rumusan yang juga bagus sekali ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu juga penting mengingat konteks Indonesia yang plural itu ya. Sehingga demokrasinya sila keempat itu sebenarnya Bukan sekedar soal mau menang-menangan, tapi harus dituntun oleh hikmat. Tapi juga diupayakan upaya apa ya? Kesepakatan-kesepakatan per Sedapat mungkin supaya kelompok yang katakanlah mungkin kelihatan kecil, tetap juga mau didengar suaranya ya. E, tidak sekedar pokoknya yang paling besar, e, karena suaranya besar, lalu mentang-mentang tidak memperhatikan aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tapi dengan hikmat dan dalam permusyawaratan, diupayakan selalu untuk mencapai permusyawaratan, ya, mendengarkan aspirasi sedapat mungkin. Untuk masyarakat yang kompleks, plural, itu juga sangat penting, supaya masing-masing kelompok, baik yang besar maupun kecil, mendapatkan tempat yang cukup. Tentu saja juga penting sila keadilan sosial. Maka memang secara keseluruhan kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila itu. Kami meyakini bahwa proses perumusan itu di mana ada kebesaran hati, khususnya juga dari kelompok Islam yang mayoritas, dan semua kelompok yang lain, sebagai orang beriman, kami meyakini bahwa semua itu e, juga ada dalam penyelenggaraan, rencana penyelenggaraan Tuhan sendiri. Maka saya sepakat tadi bahwa kita harus sungguh-sungguh mendasarkan hidup kita pada e, Pancasila dan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Salah satu bukti tanda bahwa gereja katolik sangat menghargai hal tersebut adalah bahwa kami memiliki rumus doa khusus atau perayaan khusus pada 17 Agustus apa untuk mengenangkan kemerdekaan meskipun di dalamnya disyukuri macam-macam hal ya ada syukur atas kekayaan tanah air eh, kekayaan suku budaya dan aneka ragam keagama, agama sejarahnya juga disyukuri ya di dalam doa-doa itu bahwa sampai terbentuk negara Indonesia dengan dasar Pancasila itu kami gereja katolik memiliki rumusan doa yang khusus yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus maka sekali lagi marilah kita bersama-sama mengupayakan betul-betul agar Pancasila itu tidak hanya menjadi rumusan yang indah tapi mengupayakan supaya dapat diwujudkan dalam hidup hari-hari terima kasih Terima kasih, Bapak Uskup. Eh, kita kembali ke Pak Anwar, meskipun tadi di awal Pak Anwar sudah sedikit menyinggung juga, tapi kita masih ingin mendengar bagaimana pandangan eh, Islam tentang ini. Ya, terima kasih. Untuk kedua kalinya saya tampil di sini untuk berbincang-bincang yang berkaitan dengan eh, menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama-agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Eh, Islam itu sendiri mengakui bahwa ada pluralitas dalam beragama, artinya Islam itu ya, di samping eh, ada agama Islam juga ada agama yang lain. Nah, seperti misalnya di negeri kita ini diakui adalah ada enam neg, ada enam agama yang ada di yang yang disahkan di negeri kita ini Indonesia seperti itu Islam ya. Katolik Kristen Buddha Hindu dan Konghucu ya. Konghucu saudara kita yang bungsu ini Konghucu ya. ya. <laughs> ya. eh. pluralitas beragama itu Islam itu mengakuinya lakum di waliyah din ya tidak tidak tiba masalah silahkanlah asal untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu jangan saling mengganggu gitu jadi Islam itu seperti itu prinsipnya prinsip dalam arti kata pluralitas dan beragama bukan pluralisme dalam beragama bukan ya kalau pluralisme dan agama itu seolah agama semua itu sama ya enggak Ya, artinya kita meyakini agama kita sesuai dengan keyakinan kita gitu kan ya silakanlah tapi kita tidak mengganggu agama yang lain. Gitu, ya. Ini ini prinsip Islam seperti itu maka dikenal atau sering didengar bahwa ketika kita Islam melakukan toleransi terhadap kawan-kawan yang beragama lain itu prinsipnya adalah lakum dinukum walihadi Untukmu agamamu, dan untuk, untuk agamaku. Kita jangan saling, saling, saling mengganggu. malah gitu. saling menjaga, dalam artikan ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, seperti itu. ya. Kemudian, bagaimana Islam itu? Tentang kebersamaan dalam negara kita ini. Salah satu yang dikemukakan oleh eh, Bapak Oskop. Oskop tadi, ya. Eh, di dalam sejarah, ya, tentang Pancasila itu sendiri, kan? ada yang namanya e, digali oleh Bung Karno ya, tanggal 1 Juni 1945, Kemudian juga ada Piagam ya, Jakarta itu 22 Juni tahun 1945, sembilan ratus Di situ sebenarnya sudah dirumuskan kan ketuhan yang maha esa itu dengan tujuh katanya itu ya. tu ketuhanan yang maha esa dengan mewajibkan menjalankan syariah. Islam bagi pemeluknya, ketika PPKI tadi mengadakan sidang pada 18 Agustus kalau salah 195 itu itu jelas sekali itu dengan segala badannya dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala begitu rupa menjaga kebangsaan kita ini yang terdiri dari beberapa etnis tadi sehingga rela menghilangkan tujuh kata yang ada di piagam Jakarta seperti itu ya. itulah jadi artinya jangan-jangan menilai jelek kepada ya. Islam itu juga sudah penghargaan terhadap umat-umat lainnya ya. selain Islam ya jadi ke Tuhan yang mahasiswa cukup-cukup tidak usah sampai uh, mewajibkan dengan mewajibkan uh, syariat Islam untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak artinya kalau seperti itu seolah Pancasila itu hanya untuk Pak Islam kan gitu kan Ya, ini enggak, ya dihapuskan seperti itu ya. Ini untuk diyakini bahwa Islam itu sendiri menghargai keberagaman. Tapi dalam menghargai keberagaman itu laku dinukum waliyadin untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi jangan polarisma kita, jangan sama anda. Ya. Sama dalam tingkat derajatnya boleh sama tapi dalam pengakuan keyakinan kita masing-masing ya, itu gitu, ya. Tapi itu seperti itu ya. Kemudian, eh, yang berkaitan dengan, eh, ini juga kami ingin kemukakan tadi, Islam juga mengakui keberagaman itu kalau kita periksa Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat eh, surat Yunus ayat 99, yang kalau kita artikan ya seperti ini. Ya, Dan jika Tuhanmu, Allah maksudnya, menghendaki, tentulah menjadi beriman semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau Allah menghendaki semuanya satu ya satu, tapi mereka ya Allah juga menghargai masih, manusia itu macam-macam tadi -macam kan masih dihargai Tuhan kepada kita sebagai manusia. Tetapi apakah kamu hendak memaksa agar mereka menjadi orang yang beriman gitu ya? jadi, jadi Jadi jangan ada paksaan. Mereka misalnya beriman katakanlah misalnya dia ya masuk Islam ya sih karena kesadarannya, kesetiakiannya seperti itu. Tidak ada paksaan berarti lah gitu dia. Ya. Kemudian ada juga ayat dalam Al-Quran termuat dalam surat Hud ayat 118 yang artinya dan jika Tuhanmu Allah menghendaki tentu dijadikannya manusia itu umat yang satu tetapi mereka itu senantiasa berselisih jadi artinya arti satu sama lain tentang keyakinan itu bersih. tapi tidak sampai memecah belahkan umat seperti itu ya inilah yang dapat kami sampaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap Pancasila dan tentang keberagaman dalam kita beragama ini, inilah pandangan Islam. Kami kira itu, dan kami kembalikan ke, ke host. host. Yeah. Terima kasih, Pak Anwar. E, menarik bahwa Islam sejak awal menghormati pluralitas dan khusus berkaitan dengan Pancasila, sejarah membuktikan bahwa kebesaran jiwa dari tokoh-tokoh Islam, the Founding Fathers kita pada tahun 1945, telah membuat kita mewarisi Pancasila yang berlaku untuk semua. Pengorbanan ini tentu bukan satu hal yang sederhana, tetapi semua itu terjadi karena ada hal lebih besar menyangkut kebangsaan kita yang harus dijaga. Berikut kita akan mendengar bagaimana Pandangan dari Hindu tentang ini, Pak Nengah, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Kami dari perwakilan Agama Hindu yang duduk kebetulan di Forum FKUB. Eh, dalam rangka memenuhi kegiatan talkshow ini di Keuskupan Pangkal Pinang dan berikut juga oleh Forum Kru kerukuman umat goma yang diwakili dari masing-masing umat agama maka dengan ini kami sajikan nilai-nilai kerukunan berdasarkan Pancasila menurut agama Hindu sekaligus membumikan ideologi Pancasila yang sangat mutlak dilaksanakan karena satu dekade dan terakhir ini dalam kehidupan berbangsa silih berganti sudah diuji dengan berbagai peristiwa yang rentan mengancam kekokohan fondasi Pancasila. Sebagai falsafah negara, kami menyambut baik dengan dan apresiasi yang tinggi kepada Keuskupan Pangkalpinang dan bekerjasama dengan FKUB Provinsi Kepulauan Babel untuk menyelenggarakan talkshow yang bertemakan menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal melalui ajaran agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Tentunya kita harapkan dapat membunuh Pancasila ini sebagai falsafah hidup bangsa yang mengakomodasi kemajemukan sebagai satu-satunya asas untuk menopang nilai kebinekaan memperkuat NKRI. Sebagaimana yang diketahui secara etimologi, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sansekerta yang dikutip dalam kitab Negara Kertagama, yaitu Pancasila yang artinya lima, Silanya berarti kan sendi atau alas atau das sebagai dasar. Dalam pengertian lain eh, yaitu tuntunan manusia yang dalam berpikirku yang baik. Dengan demikian pancasila itu dalam kurun waktu berarti lima dasar atau lima tuntunan hidup manusia. Di dalam kita untuk bernegara dan berbangsa, istilah Pancasila pertama kali eh, dapat dibukukan dalam buku serta sama, yaitu karangan Empu Para Panca, yaitu Emputan Tular yang disusun pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila yang kita jadikan dasar sudah ada pada masa itu dalam kitab Negara Kertagama yang disebutkan di dalam istilah Pancasila ini diartikan sebagai lima perintah yang berisi lima tuntutan. Yang pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong yang kelima dilarang mabuk karena minuman keras itu yang tertuang dalam uh, kitab negara kertagama yang disusun oleh Mpu para panca merupakan sumber sejarah yang terpercaya karena ditulis pada saat kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah uh, perintah Seri Raja Sanagara yang lebih dikenal dengan nama Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu. Kita binilah menceritakan banyak hal yang penting diantaranya tentang sisilah Raja Majapahit di mana peran perintah Patih Ngajah Mada dan Sumpah Palapanya, Candi Makam Raja, keadaan Kota Raja, dan upacara Serada Wilayah Kerajaan Majapahit dan negara-negara bawahan Majapahit, yang sebagai halnya bersejarah lainnya, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada pita yang tercengkram oleh burung garuda, juga berasal dari negara ke kitab, negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Para panca. Itu sekilas pandangan sedikit tentang mengenai Pancasila. Saya sekarang menguraikan nilai-nilai uh, Pancasila menurut ajaran agama Hindu. Uh, mungkin kami kupas dari sila-sila uh, yang ada di dalam Pancasila tersebut. Yang sila pertama itu Ketuhanan yang esa tersirat di sini dalam kitab Upanisad yang berbunyi iswayam idam sarwa ya Kinca jagatab artinya Tuhan yang mehesa mengendalikan segala yang ada di dunia ini selaras dengan nilai tatanan Hindu itu juga yang disebutkan dalam Ekam Eva Hadithiam Brahma yang selaras uh, secara luas dapat diartikan hanya satu Tuhan tidak ada yang kedua meskipun Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Juga disebutkan dalam kitab agama Hindu Om Borbuah sawitar Sat Bargo Waremnyam di mahi Dimahi Yang secara luas dapat diartikan ya Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya, engkau adalah asal mula alam semesta, satu-satunya kekuasaan awal, engkau maha suci. Tidak ternoda anugerahkan semangat dan kecerdasan pada pikiran kami Demikian Tuhan yang mehesa Dengan demikian sangatlah selaras antara ideologi NKRI Pancasila Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tatanan umat Hindu Itu sila pertama Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam kitab Weda berbunyi Mitrasya Macaksusya Sarwani Butani Sami Saktram Mitra Sayam Caksusya Sarwani Butani Samiksa Mitrasa Saksusa Maksisa Mahe Dalam kitab Yajur Veda semoga semua manusia menang kami dengan pandangan mata seorang sahabat Semoga kami memandang semua manusia Sebagai seorang sahabat Semoga kami saling memandang Dengan penuh persahabatan Selaras dengan nilai-nilai Tatanan umat Hindu Yang termasuk juga di dalamnya Tatwa masi, Yang artinya aku adalah kamu Kamu adalah aku Yang secara luas dimaknai bahwa Nilai-nilai uh, Tatanan umat Hindu Sangat menghargai Kesamaan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mahesa. Jangankan terhadap sesama manusia, tatwa masih tersebut bahkan mengajarkan lebih luas untuk menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu pengertian daripada sila yang kedua yang tercantum dalam kitab-kitab uh, agama Hindu. Sila yang ketiga Persatuan Indonesia terdapat dalam kitab Weda yang berbunyi Samgacadwam samwa Sam samjatanam sam dewa bagap nyate purwe samjenanam upasate. Artinya, wahai manusia, berjalanlah kamu seiring bercerita bersama dan berpikirlah ke arah yang sama seperti para dewa dulu membagi tugas mereka begitulah mestinya engkau menggunakan hakmu selaras dengan nilai-nilai tatanan masyarakat Hindu dan begitu juga dengan slogan selulung subayan taka selulung subayan taka itu yang uh, yang berat sama dipikul ringan sama dijinjing itu yang dimaksud dengan selulung subayan taka begitulah nilai-nilai tatanan agama Hindu Memandang nilai persatuan, persatuan dipandang sebagai rasa kebersamaan dalam suka maupun duka, Kebersamaan dalam menjalani berat, ringan, satu keadaan, persatuan berarti persaudaraan. Bersatu dalam cipta rasa, karsa, persatuan juga dipandang sebagai sistem komponen-komponen uh, menjadi kesatuan yang utuh, di mana masing-masing komponen saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan, tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sila ketiga sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan dalam kitab weda ditulaskan samo matrah sami sam samani samanam mana sahacita Esa, Samanam, Mantram, Abi, Martraye, Ya, Samana, Wo, Hawisa, Jomi Artinya berkumpulnya bersama-sama berpikir ke arah satu tujuan yang sama seperti yang telah kau gariskan bicaralah sesuai hati lalu satukan pikiran agar dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia dan pula uh, Satukan pikiran agar dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia, dan pula nilai-nilai yang disebut persangkapan atau persamuan. Dalam permusyaratan kerakyatan yang dipimpin oleh makbujasanaan itu, ada perkataan "persangkapan persamuan". Ini yang sudah uh, diwujudkan dalam waktu itu oleh Empu Kuturan. Yang pertama datang ke Bali uh, dari sembilan sekte itu, disatukan menjadi satu. Itu yang di, disebut dengan persamuan dan pesangkapan, yang disatukan di uh, uh, Pura Samuan Tiga Gianyar Bali pada waktu itu. Dialah mengadakan persamuan dan pesangkapan. Itu kata-katanya untuk menyatukan uh, kebersamaan uh, dan menghasilkan musyawarah kita bersama. Itu yang sila keempat. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tersirat dalam uh, kitab Upanisad yang berbunyi, Yastu Sawani Butani Atmayanu Pasyati Sarwa Butesu Camanam Tato Mowijugo Paste Artinya, dia yang melihat semua makhluk pada dirinya. Uh, dia yang melihat makhluk pada dirinya, atman dan dirinya atman sendiri pada semua makhluk dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan yang lain, seperti adanya nilai-nilai yang mengutamakan keseimbangan yang disebut dengan trihito karana. Ini yang sangat luar biasa di umat kami yaitu selarasan dan keseimbangan, keseimbangan Hubungan antara uh, manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Tuhannya sendiri itu yang disebut dengan uh, hidup berteri itu karena keselarasan. Itulah yang dipandang sebagai fondasi keadilan. Keadilan dalam mewujudkan apabila saling mengerti, saling memahami satu sama lain, sehingga akan berpengaruh terhadap... Perlakuan antara satu dengan yang lain, perlakuan satu dengan yang lain, dilandasi oleh saling memahami hak dan kewajiban. Itulah suatu keadilan yang didambakan oleh seluruh umat Hindu. Dari urian di atas, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman bahwa keselarasan nilai-nilai yang tergantung dalam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tatanan agama Hindu sangat sejalan. Maka dari itu penting adanya gerakan peduli budaya lokal atau lokal genius untuk Indonesia yaitu sebuah gerakan yang peduli terus berkarya berdasarkan keyakinan terhadap keluhuran nilai-nilai budaya bangsa atau hak asal-usul sehingga gerakan peduli budaya Dapat mendukung gerakan NKRI yang berideologi Pancasila. Terakhir Pak Penutup, itulah pandangan umat Hindu terhadap Pancasila, lima sila yang memiliki satu kesatuan yang utuh dan bulat, guna dilaksanakan secara serasi dan utuh pula. Pada hakikatnya, sila demi sila yang ada dalam sesi sila yang mempunyai nilai yang sangat luhur dan mulia. Dalam kehidupan manusia dalam arti universal, Pancasila menjadi ideologi nasional di mana nilai-nilai luhur Pancasila dijabarkan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan ideologi pengayam bagi ragam pluralisasi ideologi dan agama di Indonesia. Agama sejatinya dijadikan sebagai landasan moral, etis dalam melakukan interaksi sosial. Menjadi manusia utuh bukan semata menjadi baik secara personal, melainkan mampu memberikan harapan kepada masyarakat lain untuk membangun Indonesia yang damai dan martabat. Umat Hindu percaya dan sangat menghormati ajaran catur guru. Catur guru yang sering saya ungkapkan di sini: guru Swadiaya, guru Wisesa, guru Rupako, dan guru pengajian. Guru Swadiyaya ini adalah Tuhan kita. Guru Wisesa adalah pemerintah. Guru Rupaka itu adalah orang tua. Guru pengajian itulah guru yang mengajarkan kita, mendidik kita, dan memberikan ilmu-ilmu uh, pengetahuan kepada kita. Itulah yang disebut dengan guru pengajian. Nah, dengan demikian umat Hindu juga uh, sangat menghormati pemerintah dan negara sebagai guru Wisesa. Yang berkesinambungan melakukan pembinaan ideologi Pancasila Agar Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi penghayatan, pengamalan dan kehidupan sehari-hari Sekalipun kami dari berbagai repensi ini semua bahwa dalam usaha membumikan Pancasila adalah dimulai dari diri kita sendiri Mulai sadar akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, sehingga dengan materi Pancasila yang termaktub dalam ajaran Hindu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami haturkan terima kasih kepada uh, Bapak Uskup atau Keuskupan Bangkar Pinang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan begitu dengan rekan-rekan yang ada di kepengurusan FKUB. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sel selalu senantiasa bersinergi dengan sangat baik menjaga kerukunan di Kepulauan Bangka Belitung. Kami akhiri dengan para Santi Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Nengah yang telah menyampaikan paparan dari ajaran agama lalu juga kaitan dengan uh, ideologi uh, Pancasila. Uh, berikut ini kita akan mendengar bagaimana pandangan agama Buddha. Pak Hengki, saya persilahkan. Ya, terima kasih pada Romo Hans. Ini untuknya kedua kali, mungkin saya akan mengaparkan satu pandangan agama Buddha, khusus tentang kebersamaan ten tentang persatuan dan kesatuan di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila. Uh, dalam agama Buddha mungkin ada beberapa hal yang dijabarkan yaitu yang pertama bahwasanya agama Buddha itu mengutamakan bahwa cinta kasih dan kasih sayang dimana dengan cinta kasih dan kasih sayang ini kita dapat melakukan berbagai hal yang dari diri kita sendiri untuk kepentingan orang banyak yang pertama itu adalah Sada kalau kita bahasakan dari Pancasila adalah suatu keyakinan Dalam agama Buddha Yaitu pada sila pertama Yaitu keyakinan Yang bagaimana kita untuk melakukan Sesuatu hal Yang berkaitan dengan diri kita Untuk kepada orang lain Tentunya harus kita benar-benar meyakinkan Sehingga kita dapat Berupaya untuk Melakukan hal ini dengan baik nah, Yang kedua itu adalah Sila di mana sila adalah merupakan suatu budi pekerti yang baik nah, jadi melalui budi pekerti yang baik inilah kita harus bersikap dan memberikan contoh yang terbaik bahwasanya kita sudah bisa menenangkan diri kita untuk berbuat yang lebih baik sehingga ini menjadi contoh kepada orang lain sehingga dengan budi pekerti yang baik inilah sebagai landasan dari kita untuk melakukan semua hal ya terkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan kelompok dan juga kepada masyarakat luasnya. Nah, yang ketiga adalah panya. Panya adalah suatu kebijaksanaan. Nah, jadi dari sebuah keyakinan dan budi pekerti yang baik kita harus merupakan juga pengembangan kebijaksanaan sehingga apa yang menjadi landasan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan mempunyai suatu makna yang berarti bagi orang lain jadi dengan bijaksana inilah kita memutuskan segala sesuatu itu tidak tergesa-gesa tapi dengan pemikiran, pemahaman sehingga kita memutuskan itu tepat sasaran yang kita hadapi nah, dari tiga hal ini mungkin daripada kembangan cinta kasih yang diajarkan oleh guru Buddha Gautama sendiri Ya, bahwasanya segala sesuatu kejahatan itu tidak akan berakhir dengan dilakukan dengan kejahatan tapi kejahatan akan berakhir apabila kita lakukan dengan pengembangan cinta kasih. Nah, di lain hal ada juga yang menyatakan bahwasanya ketentuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika nah sembarangan Bhinneka tunggal ika ini juga yang terdapat dalam burung garuda pancasila yang merupakan penggalan dari kitab Kakawin Sutasoma yang dimana agama Buddha yang diciptakan oleh seorang Buddhis yang bernama Empu Tantular yang hidup di masa kehidupan Majapahit Nah, pada abad ke-14 itu dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika Dari kitab Kakawin Sutasoma Yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Yang artinya Bhinneka itu adalah satu juga Tidak ada dualitas dalam Dharma atau kebenaran Nah juga Dimana dalam agama Buddha juga merupakan suatu pengembangan dari sikap toleran. Itu peduli terhadap kebutuhan orang lain dan menimbang perasaan orang lain. Dari satu hal yang sangat penting yang kita ingat dengan kekerasan adalah jalan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pengembangan cinta kasih adalah suatu hal yang diputuskan untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan tepat mungkin ini yang dapat saya sampaikan terima kasih Pak. terima kasih Pak Engki berikut ini kita akan mendengar bagaimana pandangan pengucu tentang persatuan tentang kesatuan tapi juga tentang keberagaman dalam konteks hidup bersama sebagai bangsa saya persilakan Pak Engji dari ajaran agama komun, itu tidak jauh. Tidak banyak kata-katanya. Berikanlah yang kita pilih senang. Jangan kita beri yang kita yang tidak mau kepada orang lain. Itulah cara-cara tanggapan kami dari agama komun. Terima yeah. baik Terima kasih. Singkat, kelas, kaidah emas. <laughs> <tuh> <tuh> Hari Pak. Uji. Eee... Uh, Selanjutnya, ah, kesempatan saya berikan kepada Bapak Pendeta Gultom. Bapak Pendeta, silakan. Ya. Terima kasih. Kesempatan yang sangat indah menghayati eh, hari lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Dalam kebersamaan kita hari ini lewat kesekupan Pangkal Pinang, saya sungguh merasakan berhasil menunjukkan bahwa kita sama sama di rumah kita. Kita sedang berada di rumah kita sekarang, tidak di rumah masing-masing. Menjadi kaya, kaya karena memang diperbolehkan kita pulang, tapi hari ini kita merasakan di rumah kita bersama. Dan saya yakin inilah nilai Pancasila itu. Pak Usku, Pak Romo, Pak Anwar ya. Mungkin kalau saya datang di di tangga masjid ketika ketemu dengan Pak Anwar, eh jangan di situ, jangan duduk di situ, pasti dia bilang begitu. Saya yakin itu. Dan tentu itulah pembuktian dari betapa Pancasila itu sangat menjadi nurani kita, telah menjadi nurani kita. Dan Berbahagialah orang yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan para bapak-bapak leluh kita, pendahulu kita. Saya tidak bisa bayangkan ketika sejak awalnya telah ada kepelbagaian dan mau duduk bersama. Mungkin ada umur yang lebih tua di sana, ada yang muda. Jangan-jangan yang tua lebih mendengarkan yang muda. Jangan-jangan yang kurang berpengalaman selalu diberi lebih dahulu agar dia menunjukkan isi hatinya nah ini nilai ini kita rasakan di Pancasila dan saya sebagai pendeta di HKBP Huria Kristen Batak Protestan sekaligus menjadi ketua PGI eh, Kepulauan Bangka Belitung ini saya cukup berbahagia saya sebagai orang Batak, suku Batak tapi istri saya dari Maluku Utara Cukup jauh dari kota Tumilu. Nah, saya di sana dan saya boleh oleh karena jemaat gemi, gereja Masih Injil Mahira, motivasi saya waktu itu ingin berkunjung ke pelayanan suku Terasing Dan saya lihat dengan bahasa suku Terasi yang satu kata belum pernah saya dengarkan. Nah, satu kata yang menarik, eh, sampai sekarang bahkan di situ waktu itu takut saya mengatakan itu, ialah kalau sekiranya ada orang lewat di depan rumah saya, saya akan menyapanya dengan gila-gila dika, gila-gila hidika. Nah, gila-gila hidika. Nah, artinya silahkan singgah dulu sebentar. Tapi karena ada kata gila-gila saya takut mengatakan itu, takut nanti saya diturun mengatakan dia orang gila. Nah. Perasaan saya ternyata di dalam pancasila harus saya matikan supaya saya seperasaan dengan suku lain. Dan saya sangat bangga di sana, lima tahun saya berterima dengan baik. Sehingga dengan tidak ada sesuatu hal yang menghalangi baik dari kebersamaan beragama, berbudaya. Saya bisa boyong istri yang ada di rumah sekarang dan sangat mendukung dalam pelayanan sangat eh, apa telatin dalam bahasa Batak juga karena bahasa Batak tentu bahasa Indonesia bahasa kesatuan kita sudah otomatis nah saudara saudaraku dalam kesempatan ini dan pemirsa yang boleh menyaksikan eh, pertemuan yang sangat indah ini eh, tentu sebagai orang Kristen dalam agama Kristen pandangan dan ajaran agamanya Uh, tidak perlu saya kutip natsnya Tetapi ketika uh, Kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat itu Diawali dengan Ungkapan yang luar biasa Boleh hadir di dunia ini Ialah Ungkapan firman Tuhan Bahwa begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini Maka dia merelakan anaknya yang tunggal Tuhan kita supaya tidak ada yang binasa. Ini ada di pundak dan arti keselamatan itu betul. Tidak ada artinya saya menjaga diri saya kalau tidak menjaga orang lain. Dan kejernihan kemurnian ajaran keselamatan Kristus itu harus dibuktikan bahwa saya harus juga menjaga orang lain. Terlebih-lebih misalnya dalam ajaran cinta kasih, kasihilah dirimu sendiri, tapi kasihi juga musuhmu. Ini perjalanan kehidupan yang sangat hebat boleh terjadi di antara manusia dengan manusia yang lain. Dan hidup kita ini sangat rentan. Tapi terima kasih Pancasila telah ada. Perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat mengusik sehingga ada rasa kebencian, maka Pancasila telah menjadi payung kita untuk boleh bersilaturahmi dan mengaku perbedaan itu sebagai kekayaan dan satu lagi dalam pancasila bahwa dalam ajaran Kristen itu bahwa kebersamaan itu telah diterjemahkan sebagai kebersamaan tidak lagi hanya sebagai sesama manusia tetapi dengan sesama ciptaan sebagai sesama ciptaan Tuhan saya harus bertanggung jawab bagaimanakah bisa dari makhluk yang paling kecil bisa hidup semut Hewan piaraan yang saat ini mungkin kita lihat uh, beberapa tahun lalu masih ada, tahun demi tahun semakin punah, semakin tidak ada. Maka Pancasila di NKRI Tercinta ini bagi saya menuntut saya apa yang Anda perbuat sebagai pelayan gereja, sebagai umat Kristiani untuk bisa menunjukkan itu di hadapan sesama. Sebab sejak penciptaan itu Allah mengatakan kepada manusia, kepada Adam, berikan namanya. Nah ketika inventarisasi nama ini ditunjukkan oleh Adam, kalau sekiranya Tuhan bertanya, Adam di mana hewan-hewan yang nama-namanya kau beri sekarang? Nah Adam yang ada sekarang harus berusaha menunjukkannya. Nah kalau harus sudah hilang, sudah hilang. di mana bisa kita temukan? Tuhan ajari saya, Tuhan berkati saya. Mungkin demikian dan eh, kesatuan berbangsa bernegara Pak Anwar tadi katakan dalam NKRI pada eh, usia mungkin saya lebih muda di sini sekarang eh, diantara teman-teman pelayan umat eh, memang NKRI negara kesatuan Republik Indonesia Uh, tidak asal-asal itu dibuat karena memang gugusan pulau-pulau, perbedaan bahasa dan budaya dan banyak lagi bahkan ribuan dari segi bahasa yang kita miliki. Kalau ini tidak kita hayati sebagai satu kesatuan di bawah naungan Pancasila maka betapa yang sudah kaya ini. Menjadi bisa sangat miskin kalau tidak dijamin keberadaannya. Kita menjadi kaya kalau kita juga mau belajar dengan orang lain. Kita akan menjadi kaya dan menjadi kesatu-kesatuan yang, eh, yang sangat diakui oleh negara lain, bangsa lain. Karena memang kita telah diberikan Tuhan, dianugerahi eh, menjadi bangsa yang seperti ini indahnya. Saya sekarang pakai baju batik adalah buatan Solo. Nah, mau tiba -tiba di Sumatera begini. Tapi karena saya bertandang berjalan-jalan ke Jogja, ini oleh oleh yang saya bawa dari Solo. Seperti itu kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Keuskupan pangkal hanya eh, dengan tema yang lain. Mari saya bersedia untuk diajak. Dan teman-teman tentu akan boleh menyumbangkan dan ini menggugah Semua yang boleh menonton Kebersamaan kami ini keranya tergugah Pancasila Adalah rumah kita bersama Terima kasih Terima kasih, Terima kasih. Pak Pendeta Gultom Contoh Pancasila, Putra Batak Meminang Putri Tobelo dan tinggal Di Bangka Iya. Yeah, yeah. Para pemirsa Dimana saja Anda berada yang kami Hormati Sebelum tokso ini tadi Berlangsung, Pak Muji Pak Muji Bicara tentang sukun. Yang rupanya spesiesnya di Bangka Belitung ini saja bermacam-macam. Beda tempat, beda rasa. Beda kekenyalannya. Saya mau belajar banyak tentang sukun ini satu saat ke Pak Uji. Dan di bawah pohon sukun lah. Puluhan tahun lalu, Insinyur Soekarno ketika dibuang ke ND, merenungkan Pancasila. Mudah-mudahan rasa sukun yang berbeda-beda, tetapi memberi cita rasa yang bisa mempersatukan semua, itu juga mengilhami kita semua. Saya masih berutang, kalau nanti pohon sukun kami berbuah, mengantar ke Pak Muji. Mudah-mudahan tidak ada aturan nanti jaga jarak, supaya jadi alasan tidak ngantar. Saya kembalikan ke Romo Marshaq. Baik saudara-saudari sebangsa dan setanah air, terutama saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita tiba pada termin ketiga, pesan-pesan tentang merawat NKRI sebagai rumah kita bersama. Para narasumber telah mengantar kita untuk melihat bahwa NKRI sebagai rumah kita bersama itu berakar kuat dalam budaya dengan ungkapan-ungkapan yang tadi telah kita dengar dan didukung dengan begitu luar biasa oleh ajaran agama-agama yang ada di wilayah NKRI ini. Sebelum kami beri kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan pesan-pesan dari masing-masing agama, kami ingin mengajak kita untuk melihat pengalaman sejarah. Ada satu negara yang didukung dengan sistem intelijen yang luar biasa, dengan senjata-persenjataan yang luar biasa, Uni Soviet dia hanya bertahan 70 tahun lalu bubar. Tentu kita tidak ingin ini terjadi dengan NKRI. Maka mari sekarang mendengarkan Pesan-pesan dari para narasi kita tentang menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama yang nanti dua bulan lagi akan memasuki usia 75 tahun. Kita beri tempat kepada, pertama kepada Bapak Uskup untuk pesan tentang menjaga rumah kita bersama. Silakan. Ya, yeah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di Kompas bahwa negara kita, Indonesia, bangsa Indonesia, dalam hal kedermawanan berkaitan dengan pandemi, ya, itu termasuk di ranking atas, ya tinggi sekali, sangat membanggakan. Nah, dalam kaitan itu, saya rasa salah satu hal yang penting sekali dalam rangka mewujudkan Pancasila, menjaga kesatuan dan persatuan adalah Membina, memupuk, dan mewujudkan secara konkret semangat gotong royong. Khususnya berkaitan dengan masalah pandemi juga yang kita hadapi, sungguh-sungguh kita ditantang untuk atau diberi kesempatan baru untuk e, mewujudkan secara konkret semangat gotong royong itu. Ada juga yang merangkum Pancasila menjadi Eka Sila gotong royong itu ya. Atau yang sudah saya alami juga di sini, diwujudkan secara sangat konkret dalam silaturahmi kunjungan satu sama lain, membina rasa percaya satu sama lain, dan mengikis kecurigaan-kecurigaan sedapat mungkin. Jangan menunggu ada masalah baru saling berkunjung, tapi terus dipina silaturahmi saling berkunjung dengan semangat gotong royong. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Lanjut kepada Pak Anwar yang juga pada kesempatan ini mewakili Pak Subuh, Ketua FKUB yang tidak bisa hadir karena ada perjalanan ke Palembang. Silakan pesan dari Bapak mewakili tokoh agama Islam. Ya, terima kasih. Eh, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa di Kepulauan Bangka Belitung ini masing-masing daerah otonominya itu ada semboyan-semboyan seperti misalnya untuk di Pulau Bangka ini kita kenal ada Selawang Segantang ada Sepintu Sedulang kemudian ada Junjung Besaw ada Sejiran Setason dan untuk Kepo, uh, Provinsi kepulauan Buka Belitung sendiri disebut uh, semuanya adalah serumpun sebalai gitu. kesemuanya itu menggambarkan bahwa dalam rangka membangun daerah ini khususnya Provinsi kepulauan Buka dan secara umum adalah NKRI kita perlu menyemangatinya atau berdasarkan semangat kekeluargaan keberagaman dan persaudaraan jadi artinya inilah yang perlu kita Budayakan kepada masyarakat, sosialisasikan kepada masyarakat, dan kita edukasi juga perlu seperti itu. Untuk itu tentunya sebagai closing statement, ya, ya. mari kita membudayakan, mengembangkan sikap untuk saling memahami, untuk saling menghormati, dan untuk saling menghargai sesama umat beragama di negeri kita ini. Insyaallah kalau itu yang kita kembangkan dan kita budayakan, yang namanya negeri serumpun sebala ini akan berjaya di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih dikategorikan zero conflict. Artinya karena karena inilah mungkin kita yang yang sekarang sudah sudah kita rasakan oleh sebab itu jangan kita lengah ya. Tetap kita membudayakan Dan mengembangkan Saling menghargai tadi, saling memahami Saling menghormati Dan Saling juga saling mencintai Dalam arti kata, untuk kebaikannya Sesama umat yang ada Di kepulauan kita ini Kemudian jadi juga Di samping saya Mewakili dari unsur umat Islam Juga saya Tadi di tunjuk oleh Pak Ketua FKUB kita juga untuk mewakili beliau maka di sini sebagai mewakili dari Ketua FKUB provinsi itu kami menghargai ya mengapresiasi uh, inisiatif dari keuskupan untuk mengadakan pertemuan pertemuan sebatas ini ya kalau bisa jangan sebatas ini siapa <ganti> ya. <ganti> ya. maka meningkatkan silaturahim tadi kata ya. Pak Uskup tentunya lebih lebih lebih intent lebih baik ya. dalam arti kita tidaknya sekarang ini kan ada pihak-pihak lain pihak-pihak ya. katakanlah yang yang tidak suka dengan beragama itu itu memulai me, me, me, me, mengembangkan paham-paham yang menyesatkan itu itu yang kadang kadang kita kita gitu, ya bukannya dari kita sama kita bukan tapi dari ada kelompok yang memang tidak suka dengan agama nah, dia kalau dia diam sini nggak apa-apa tapi kadang-kadang dia mengembangkan paham yang menyesatkan, akhirnya kita juga repot, ya. Apalagi ya uh, aparat keamanan ya, polisi ada macam Polisi itu bahari. Kita uh, uh, uh, momen seperti ini kita, kita apa namanya kita lakukan lebih intens lagi ya. Jika perlu jangan hanya kali ini, mungkin nantinya setahunnya berapa kali kita ketemu lagi. insyaallah, kalau itu yang sering kita lakukan, yang paham-paham menyesatkan agama kita masa-masa bisa kita minimalisir seperti itu sehingga tidak berkembang menjadi uh, uh, konflik gitu ya berarti. kami kira itu sebagai closing statement dari kami dan kami akhiri sebagai seorang muslim sebagai seorang muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore salam sejahtera selalu untuk kita semua ya. terima kasih pak Anwar ya di salah satu modal untuk menjaga rumah kita bersama nkri ini adalah dengan silaturahmi saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ya. Kita akan lanjut dengan pesan dari tokoh agama Hindu. Silakan Pak Nengah. Terima kasih ya. untuk yang uh, kedua kalinya. Uh, pesan dan kesan untuk merajut uh, kebinekaan kita. Yang tertuang dalam bineka tunggal Eka yang telah tercantum dalam Pancasila, uh, kami uh, di sini mengajak rekan-rekan semua, dan uh, terutama kami di agama Hindu, ada yang disebutkan dengan "wasudewa uh, kudemba Pak Kita itu adalah... Semua kita ini adalah bersaudara. Jadi, dalam merajut kebersamaan dalam kebinekaan uh, Indonesia ini, kita harus menjaga uh, dengan baik kerukunan serta kebersamaan kita, menjaga Pancasila sebagai dasar negara, dan juga uh, NKRI uh, sudah mutlak kita sepakati sebagai uh, wujud kita menjalin kebersamaan, itulah yang tertuang dalam uh, Pancasila. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjaga Pancasila dan NK ini untuk selama-lamanya di negara kita. Uh, demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Juga kemakmuran bagi kita semua, Itulah inti daripada uh, merajut kebinekaan dan uh, Pancasila ini uh, supaya kita bisa mewadahi kebersamaan mulai dari rumah, uh, tingkat pemerintah, begitu juga khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Uh, terakhir, uh, dengan merajut kebersamaan ini, uh, bersama kita pasti bisa. Itu yang terakhir kali kami sampaikan, terima kasih uh, kami akhiri dengan Prama Santi, Om Santi Santi selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua terima kasih baik, Pak Nengah, Matur Soeksemo baik, apapun yang terjadi, supaya rumah kita bersama ini tetap teguh berdiri kita semangat persaudaraan saling menerima satu sama lain sebagai saudara menjadi salah satu kunci, begitu Pak Nengah ya silakan Pak Hengki dari Toko Agama Buddha ya terima kasih pada Orang orang Marsha pesannya kesempatan ini bahwasanya mari kita sama-sama menumbuhkan kegotorongan kita untuk menumbuhkan dari suatu kehidupan atau sama-sama kita menjaga kebudayaan kita saling bersilaturahmi ya dan saling untuk bertumbuh sapa ya, untuk kebersamaan kita. Nah, dari rasa kegotong royongan inilah mungkin dapat menumbuhkan daripada ke kebersamaan yang tiada banding bagi kita semua. Jadi dengan bergotong royong kita dapat membangkitkan semangat kita bersama untuk memajukan daerah kita dan mengembangkan daripada ajaran-ajaran agama kita masing-masing sehingga ini merupakan suatu kebersamaan atau suatu kerukunan yang sangat harmonis damai, tentram dan sejahtera mungkin itu dan kami ucapkan terima kasih kepada kesukupan tanggal binang yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan saya ucapkan selamat sore salam namo budaya Terima kasih Pak Hengki sebagai rumah bersama untuk menjaganya tentu kita tidak bisa menjaga sendiri-sendiri tapi perlu gotong royong menjaganya bersama-sama. Terima kasih. Mari kita dengar Pak Mukji pesan dari Kong Hucup. Terima kasih. Diberikan kecepatan yang keempat kali kalau nggak salah. Yeah. <laughs> Saya sudah banyak mendengar dari saudara-saudara kita persatuan kita harus menjaga. Saya hanya menghimbau kepada seluruh umat Konghucu yang ada di Pangkal Pinang, Belitung, beserta pada umumnya. Marilah kita bersatu untuk menegakkan Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mugji, mari kita bersama-sama menjaga Pancasila. Silakan Pak Gultom. Terima kasih. Pada kesempatan yang penuh rasa persaudaraan ini, pesan dari saya sendiri sebagai perwujudan dari hidup bersama, mari juga berbagi dengan orang lain, supaya jangan memiskinkan kebersamaan. Dan ketika kita bersama-sama dengan orang lain, maka kita membuktikan bahwa kita bisa menopang dan berkelanjutan untuk banyak hal. Indonesia yang terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, kiranya ini tetap menjadi permenungan yang memperkaya kita. Uh, tidak pernah tertutup, tidak pernah terkunci, ibarat sebuah gerbang yang harus lunduh meminta kuncinya. Kita bisa setiap hari bertemu dan sama seperti uh, Pak Uskup tadi sampaikan. Uh, Mari kita junjung tinggi hidup bergotong royong, teristimewa dalam setiap kesempatan-kesempatan. Karena memang uh, pembuktian dari rasa kebersamaan bergotong royong itulah kita bisa saling menunjukkan perasaan yang sama, pikiran yang sama, dan tujuan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Gultom, Gotok Royong memberi kesempatan untuk kita melaksanakan atau mewujudkan kebersamaan itu, itu juga menjadi salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk menjaga dan merawat rumah kita bersama, NKRI kita. Silakan Romo untuk menutup pertemuan kita. Baik, uh, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung talkshow kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, Bapak Uskup Pangkal Pinang, Pak Anwar, Pak Utom, Pak Hengki, Pak Muci, dan Pak Nengah yang telah hadir bersama kita sore hari ini. Pancasila, kita rayakan kelahirannya, tetapi tugas kita adalah bagaimana menghidupinya, bagaimana mengimplementasikannya setiap hari dalam kehidupan kita. Selamat sore untuk kita semua, sampai bertemu di kesempatan yang lain.